Acara kabar berita intens persahabat ya Luar biasa kita mendapatkan kebahagiaan Insya Allah akan tetap dilaksanakan Itulah kata Om Izhar persahabat ya Walaupun resepsi tentunya diundur Insya Allah akan tetap dilaksanakan persahabat ya Kita berdoa mudah-mudahan dilancarkan dan disukseskan amin ya robbal alamin postingan tersebut juga telah diunggah dan diperos kembali oleh akun sendal putih underscore bilar ada kalimat caption juga yang dituliskan mari kita berdoa dan bersolawat agar secara sakral kakak dan dedek lesti bisa dilaksanakan amin ya robbal alamin tentu dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar hingga respon dari para fans salah satunya dari akun gung dot wulan delapan Mengatakan dalam kolom komentar semoga niat baik Rizky Bilar dan Lesti Kejora menuju halal dilancarkan tanpa ada halangan apapun sampai hari bahagia itu tiba. Perjodoh dunia akhirat diberi kesehatan sekeluarga dan segera diberikan omongan Amin. Itulah respon yang sangat positif mendoakan dan tentunya mendukung untuk rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Unggahan berikutnya, persahabat, ada unggahan dari Tehalisna ya, tentunya tadi pagi mengunggah sebuah postingan foto bersama si Uto persahabat ya, wow, tentunya kemanapun Rizky Bilar pergi tentunya si Uto selalu ikut, persahabat ya, wow, apakah nanti Tentunya honeymoon bakal ikut kembali Kita masih menunggu kejutan selanjutnya Bersahabat ya Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Teh Lisna. Selamat berakhir pekan guys Hashtag Minggu Ceria Sehat dan bahagia selalu ya Tunggu ya om dan tante kita keliling dunia lagi Eh, salah lokasi nih Ini cute banget bersahabat ya Salah pokok banget sama lokasi ini Tentunya tulis oleh Teh Di situ guru buai katanya Wow, jauh banget bersahabat ya kita lihat keunggahan igasnya teh terbarunya bersahabat yang luar biasa kayaknya di, masih di rumah tidak les di kejurah ya ada sebuah unggahan postingan dari teh ini luar biasa tentu membuat kita semakin bahagia mendapatkan kejutan-kejutan yang tentunya membuat kita semakin bahagia dan senang bersahabat ya, keunggahan berikutnya kita lihat juga bersahabat, ada sebuah unggahan dari igasnya Kak Nova bersahabat, kita lihat Carova mengunggah baru saja postingan suaminya yang sedang membersihkan mobil. Apakah ini akan siap-siap memberikan kejutan dan OTW? Kita salvage juga sama karangan bunga yang sudah penuh. Persahabat di rumah Rizky Billar, tentunya ucapan selamat ulang tahun dari fans untuk Rizky Bilar Mudah-mudahan ada kabar baik dan kejutan hari ini persahabat diberikan dari keluarga Rizky Billar ya. Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya di momen spesial ketika pulang dari Cianjur luar biasa Kedekatan kebersamaan dari idola kita ini semakin membuat kita bangga persahabat ya Senyumnya mereka membuat kita semakin meleleh bahagia Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan selanjutnya, para sahabat tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan gambar dan info terbaru terupdate seputar Lesti dan Bilar. Ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.